Oh, uh... oh, oh. Halo guys, kali ini berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau berbagi cara memperbaiki laptop yang tulisannya seperti ini: sistem DOS per flashing BIOS. Oke, caranya sangat mudah. Kita petikan dulu powernya. Ini kita Dengannya. ini, Oke sudah kita buka casingnya Sebentar ya saya buka dulu Ini telah saya buka casingnya Kemudian kita cabut konektor keyboardnya ini. Aja ya, jangan salah. Oke, okay. ini kemudian kita tekan power. Oke, okay, hilang tulisan tadi, nggak ada lagi bacanya. bentar loading ya oke okay. ini telah masuk Windows berarti berhasil jadi rusaknya pada bios dan konektor ini rusak Oke kita bersih dulu keyboardnya seperti ini Mudah-mudahan enggak masalah lagi Oke kita coba tes pasang Oke, kita tekan tombol power. Kita coba, oke, nggak muncul lagi. Jadi, demikianlah caranya memperbaiki laptop yang tulisan seperti itu. Dan layar nggak sama, sama sekali ke BIOS dan Windows. Ya, oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik subscribe like, komen, dan share video ini mantap